Kesingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Virgo di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu keuangan seorang Virgo di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu kado pekerjaan seorang Firgo di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Virgo di bulan Mei tahun 2021.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 ten of ataupun 10 pedang secara umumnya ten of itu diartikan sebuah pengkhianatan dari orang-orang terdekat dari orang yang dicinta orang yang disayang orang yang dipercayai serta dari dalam diri sendiri yang berdampak negatif kepada kehidupan serta kesehatan dan disini menggambarkan untuk kesehatan seorang Virgo di bulan Mei tahun 2021 mengalami penurunan yang dimana disini dikarenakan seorang Virgo akan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang di sekitarnya Orang yang ia percayai orang yang ia sayangi orang yang ia cintai serta pengkhianatan dari dalam diri sendiri yang dimana sini mengartikan perkataan tidak sesuai dengan jalan pikiran dan disini akan mengakibatkan kesehatan seorang Virgo nurun di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Page of Swords secara umumnya Page of Swords ini seorang anak dan disini menggambarkan Kesehatan seorang Firgo di bulan Mei tahun 2021 mengalami penurunan. Yang dimana di sini yang menjadi penyemangat seorang Firgo, yang mensupport seorang Firgo, yang mendoakan seorang Firgo agar bangkit lagi adalah seorang anak yang bisa saja anak Virgo ataupun anak saudara Firgo sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah strength. Secara umumnya strength itu diartikan kekuatan di dalam, kelembutan hati. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan kesehatan seorang Firgo di sini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang anak membuat penyebangan kepada seorang Virgo agar bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2021 dan bisa keluar dari pengkhianatan yang ia terima di bulan Mei tahun 2021 dan untuk kartu keuangannya adalah six of pentacles ataupun enam koin Secara umumnya sikap pentakal itu diartikan kondisi berkecukupan bahkan bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar orang-orang yang membutuhkan dan di sini menggambarkan keuangan seorang pirluo di bulan Mei tahun 2021 berada di dalam kondisi stabil kondisi yang berkecukupan yang dimana juga di sini terdapat kategori seorang pirluo suka berbagi kepada orang lain orang yang membutuhkan yang berdampak positif kepada pintu rezeki yang berdampak positif kepada keuangan yang akan meningkat lagi di bulan Mei tahun 2021 dan di sini menggambarkan pengkhianatan yang diterima seorang Virgo di bulan Mei tidak akan berdampak negatif kepada keuangan seorang Virgo di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah page of cup secara umumnya page of cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan Kondisi keuangan seorang Virgo di bulan Mei tahun 2021 dalam kondisi berkecukupan dan suka berbagi kepada orang lain. Yang dimana di sini seorang Virgo suka berbagi kepada anak-anak yang membutuhkan, anak-anak di panti asuhan yang membuat itu. rezeki seorang Virgo akan semakin terbuka dan di sini seorang Virgo mendapatkan doa dan dukungan serta motivasi dari seorang anak yang akan berdampak positif kepada kehidupan Virgo sendiri. Dan jika kartu string kita gabungkan dengan keuangan seorang Virgo di sini menggambarkan. Kekuatan di dalam kelembutan seorang anak menjadi support penyemangat dan menjadi motivasi yang positif kepada seorang Virgo untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus serta doa dari seorang anak merupakan doa yang lebih bagus kepada seorang Virgo yang dimana sini akan berdampak positif kepada keuangan dan rezeki seorang Virgo di bulan Mei tahun 2021 dan untuk kartu kali pekerjaannya adalah Of one, ataupun empat tongkat, secara umumnya fall of one itu diartikan tentang arah, langkah, dan tujuan hidup. Dan di sini juga bisa diprediksikan bersifat memilih, dan bisa juga dikategorikan mendapatkan banyak pekerjaan, yang dimana pekerjaan tersebut dilakukan bersama seorang pasangan. Dan di sini menggambarkan untuk kategori pekerjaan sulam di bulan Mei tahun 2021, karirnya akan mengalami peningkatan, yang dimana di sini ada tiga prediksi yang pertama seorang pirluo akan mendapatkan empat tawaran pekerjaan yang dimana mana di sini berdampak positif bernilai plus serta mendapatkan keuangan karir kehidupan yang akan lebih bagus lagi dan di sini bisa juga digambarkan seorang pirluo akan memilih dua pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut akan berdampak positif dan mendapatkan hasil yang maksimal kepada kehidupan seorang pirluo sendiri dan diprediksi yang ketiga di sini menggambarkan Seorang Virgo bersama seorang pasangan akan sama-sama berjuang di bulan Mei tahun 2021 Untuk mendapatkan karir yang lebih bagus, kehidupan yang lebih bagus Yang dimana sini akan berdampak positif kepada kehidupan, keuangan, serta finansial Virgo sendiri Dan untuk support energinya adalah King of One Secara umumnya yang King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang pukul mendapatkan peningkatan karir di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini terdapat tiga prediksi yang didukung penuh oleh orang tua, sahabat, serta orang-orang terdekat Virgo sendiri. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Virgo di sini menggambarkan kebuatan di dalam kelembutan hati seorang Virgo menjadi motivasi yang bagus kepada pasangan Virgo untuk membantu seorang Virgo di dalam kategori karir yang dimana di sini selalu didukung dan dimotivasi oleh orang-orang terdekat orang tua Virgo sendiri dan untuk hubungan asmaranya adalah four of cup ataupun empat iyalah secara umumnya four of cup itu diartikan mempertimbangkan hubungan kembali dengan lebih jernih dan melihat satu sisi kebaikan serta membuang sisi keburukan pasangan yang akan berdampak kebahagiaan serta positif kepada hubungan asmara dan disini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang firgo di bulan Mei tahun 2021 hubungan asmaranya akan mengalami peningkatan yang dimana disini disarankan kepada seorang Virgo baik yang melihat satu sisi kebaikan yang diberikan oleh pasangan dan membuang sisi keburukan yang dampaknya akan lebih bagus dampaknya akan lebih romantis lebih bahagia bersama seorang pasangan dan di sini juga disarankan kepada seorang Virgo tidak membandingkan pasangan dengan orang lain yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri dan di sini menggambarkan seorang Virgo akan mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini bila seorang Virgo melihat satu sisi kebaikan dan membuang sisi keburukan seorang pasangan yang berdampak positif kepada hubungan asmara. Dan di sini disarankan seorang Virgo tidak membandingkan pasangan dengan orang lain, yang dimana di sini didukung penuh oleh orang tua Virgo, orang tua pasangan serta orang-orang di sekitar Virgo sendiri. Dan jika kartu strike kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Virgo sini menggambarkan kekuatan hati di dalam kelembutan hati seorang Virgo bersama seorang pasangan merupakan faktor dan motivasi serta penyemangat yang lebih bagus kepada seorang Virgo bersama pasangan untuk membangun hubungan asmara yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2021 dengan dukungan orang tua serta orang tua pasangan Virgo sendiri. Dan untuk angka keberuntungan seorang Virgo di bulan Mei tahun 2021 itu berada di angka 10, 16, 64, 44, dan 48. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Virgo di bulan Mei tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan kasih.